Halo guys, welcome back to bongkar 2M. Seperti biasa kita memainkan model sedekah ya guys ya. Ini akun ke 159 ya guys ya. Aduh, sorry ya guys ya. Beberapa hari ini gue jarang upload cok. Soalnya, jong terus cok. Sekalinya upload 1B200, 1B300. Jadi gue, gimana ya males cok? Dibikin konten kalau up dikit ya guys ya ya minimal kalau buat konten 2B kayak dari modal sedekah atau 1B500 ya guys ya baru gua jadiin konten eee uh, oiish oh dapet super win ya guys ya apa itu tiga tira ya guys ya ada si kakeknya kiri kanan lumayan lah seperti biasa ya guys ya komentar paling cepat ya guys ya kali ini 5 orang ya guys ya 5 orang gua kasih ya guys ya tapi ada kata kuncinya guys jadi jangan langsung komentar cok. jangan langsung komentar pertama kasih ID jangan kayak gitu ya guys ya tolonglah dilihatin dulu videonya cok. ada kata kunci soalnya biar nggak salah paham ya guys ya dan bantu like-nya juga ya guys ya bantu like-nya juga ya guys ya uh, dan selalu ada open request ya guys ya open request lah tapi requestnya yang bagus-bagus lah, cok. biar up cok. Ini yang request gak pernah up, cok. Oke, dapat sekitar lagi ya, guys. Ya, di batch sembilan. Nah, lumayan, cok. Langsung jadi ya, guys. Ya, oke. Ini sini yang berhadiah ya, guys. Ya, cuman gagal, cuy. Channel berhadiah tidak menemukan skater dekatan ya guys ya. Oke. Okay. Ini uh, kita ganti ke akun ya guys ya, akun yang lain ya guys, akun ke 229 ya guys ya. Jaraknya nggak begitu jauh sih sama yang tadi. Tapi di sini spesial guys ya. Ush, dapat spesial apa, Bang? Ntar lu lihat aja, Cok. Crot, di sini 900 900 Kak gua gua spin ya guys ya, soalnya masih ada sedekahannya, Cok. Sini malah dapat 4 skep, 900 k Itu turun robot otomatis ya, guys? Ya, chipnya ya. Sorry ya, guys. Ya, gua nggak jelasin permainannya waktu di ID yang pertama di up Kita fokus ke permainan yang ini ya, karena tadi gua sedikit cerita dulu, cok. anjas oke, dapat win ya, guys. Ya, sini. Seperti biasa ya guys ya, setelah dapet skater kita naikin dua tingkat aja ya guys ya Dua tingkat aja nggak usah gede-gede cok <coughs> Sorry ya guys ya, gue kurang sehat kalau suaranya agak-agak gimana gitu Wih, dapet big win cok dari si gentong-gentong Oke okay, dua tirai, aduh batu giok ya guys ya, itu ya Untuk yang mau request silahkan ya, guys ya request tapi harus ada kata kuncinya ya. Oke, dapat sekitar di bed 4,5 ya. Aduh, kenapa nggak JP bocil pink aja ya, guys ya udah 4 tirai gitu biasanya bocil pink ya, guys ya satu jejer. Tapi kepala daya cok suka-suka Leon cok. cerot cerot Di sini gua nunggu spinnya habis dulu ya, guys ya baru kita naik pet ya. Malah dapet skater, cok. <gifat> Lihatnya gua nanti, abis ini, mau oh gua naikin dua tingkat lagi, cuman dapat skater duluan, cok. Lalu, begitu isinya big win, <tuh> gua naikinnya jadi satu bet aja, cok. Kena-kena mental kena aja, nah. <tuh> <tuh> Oke, lumayan. Sini berharapnya dapat skater lagi, sih, cok. <tuh> Gua udah mulai main di fokus di papa lagi ya guys ya soalnya tiga hari kemarin gua full fafajong cok Luh dapet scatter kan lumayan cok wih gua pikir langsung jadi nih tapi tirainya <coughs> begini ya guys ya Spurwin kecil ya guys ya oke dapat di green lagi ini pilih gua kok filling pengen max bet cok setelah habis spin cuman kan tahu kenapa rada-rada ragu jadi gua spin 100 lagi lah cari jadi dulu baru kita max bet <laughs> karena gua kalau belum jadi 1 B 500 tuh tarik ke max 100 setangan serasa susah ya guys ya entah cok emang udah bawaan setelan pabriknya kayak gitu bro tangan gua dan dapat skater ya guys ya. Nah, gua pikir di sini langsung jadi nih. Lumayan kan? Dan ternyata trot big ya guys ya, dikecewain anjir gua di sini kena mental juga, Cok. Tai tai Leon Leon. Ini git, lumayan panjang ya guys ya. Segini gua Uh, kecepatannya triple 8 ya guys ya kecepatan sepeda ntar gua liatin kok kecepatannya wess dapat jackpot ya guys ya kamera kamera inilah yang ditunggu-tunggu cok anjir udah lama gua gak dapat kayak begini cok aduh rekor gua yang keman-keman kalah ya guys ya ini chip sampai 23B cok waktu dulu kan gue langsung keluar ya buru-buru ya cok waktu pernah ini jackpot gue kedua ya guys ya di bad 9 Dulu yang belum sempat sempat gua record dapat jackpot, cuman gua langsung keluar, coy, tapi di sini enggak, coy. Karena gua udah punya mental, tuh, maxbet kita aduin, coy, 2B. Siapa tahu kan chipnya mau masih, masih mau nambah gitu. Anjas. <coughs> Dan untuk sekedar informasi aja ya, guys, ya. Ini setelah gua naikin level tuh kan gua naikin level di Papa juga ya, guys, ya. Uh, di bet 90, k Mana jackpot lagi, coy, kayak merah. Terus eh, diputerin terus Jackpot lagi kakek biru Jadi hari ini aku ini tiga kali jackpot ya guys ya Buset nih Leon kalau udah stress Stress banget cok ngasihnya Tiga kali jackpot loh Cuman kalau naikin level Gue nggak record ya guys ya buat apa cok Terserah sih kalian mau percaya atau enggak Itu pengalaman gua aja ya guys ya Oke untuk kata kuncinya ya guys ya JP kamer ya guys ya JP kamer ya guys ya Uh, untuk kata kuncinya JP Kamer terus tulis ID nama ID kalau enggak JP Kamer requestan kalian ID sama nama ID ya guys ya. usahain request lah cok. Jadi ntar gua putar tuh dapat yang request guys. Gua open request tuh dapatnya yang cuma nulis ID doang. <tuh> nulis telat anjas. dan jangan lupa ya guys ya bantu Like, like nya juga bentuk share-nya -share juga ya guys ya uh, gua lagi ngumpulin uang dulu ya guys ya Buat peralatan gua pengen ganti mic dulu cok Ganti mic ganti kursinya juga cok Jadi gua ntar live streaming tuh enak cok suka kalau duduk pakai kursi ini gatel-gatel cok Pantat gua anjas. <laughs> kursinya biasa dilempar-lempar masih si pac Ini jam dan tanggalnya ya guys ya Dan itu kecepatannya gua kasih tahu ya guys ya Triple 8 dan dapat skater cok aja, kakek birunya kenapa enggak pipekan aja ya guys ya? malah kayak begitu, cok. Dan itu lihat aja, cok. Tiga tirai kakeknya salah posisi. Jadi dapat mega Di sini kita aduin aja ya guys ya 2B ya guys ya. Kalau 2B sudah habis berarti chipnya mau disedot, cok. Jadi gua fokusin buat naikin level ya guys ya. Lumayan, kita nambah-nambah akun silver ya guys ya. Akun silver gua berarti jadi ada 6 ya guys ya. <tuh> Apa tuh, Bang? Akun Silver, akun Silver tuh uh, akun yang udah di top up 50k ya, guys. Ya, yang bisa kirim 10B. Oke, okay, aduh, masih kembali ke permainan ya, guys. Ya, jangan lupa ya, guys. Ya, kata kuncinya, guys. Ya, gesia, JP Kamer ya, guys. Ya, pakai hashtag ya, guys. Ya, dan ada 5 ID ya, guys. Ya, gue selipin ya. 5 id anjas lima id lumayan cok jangan pelit like lah guys ya aduh yang like nya cuma dikit doang cok sini cuma muter muter doang sih guys nggak mau nambah chipnya guys ya ini gua stop coy di, di chipnya udah 21B <coughs> karena udah hilang 2B ya guys ya oke okay, kita ini gua tunjukin lagi ya jam dan tanggalnya ya guys ya oke okay, kita ke sesi request ya guys ya <coughs> sorry sorry nah, ini udah gua siapin ya guys ya videonya ya guys ya ini kan belum, belum open request ya guys ya oke okay, kita salin celot oke okay, yang terbaca 27 komen ya guys ya 27 komentar celot dan pargo itu nah, akan dia cuma nulis kayak gini doang cok <tuh> harusnya kan pakai request cow. requestnya mana cok ini papa bongkar 2m hadir Roslangka anjay si bayu bayu ilham lihat tuh guys dia nggak pada request cok ini kan sasi request ya guys ya nah si nani nani Dapat ya guys ya, Papa main Papa bad 9 gas masuk room awal spin 100 nah ini cok request request yang kayak gini nih yang cepat padap mantap jadi gua gak bingung cok buat cari-cari roomnya langsung aja tuh the point ya guys ya, langsung bad 9 semoga up cepet kalau apaan bisa kebagian chip cok <coughs> Kita lihat ya guys. Ya, apakah ada skater atau ada yang mantap-mantap? Ya, guys. Ya, requestan dari Nani. Nani, anjas. <coughs> Oke, okay. aduh, Mau disedot cuci co cok. Aduh, gosong banget, anjir! Nani, nani dan nandai aduh, tiga tiranya begitu, cok. Kalian kadang-kadang, cok, kalau lagi males kayak gini, aduh. Oke, karena 100 pen udah habis, kita buka requestan yang lain, ya, guys. Ya, <tuh> kita buka requestan yang lain, ini kita ambil dari video yang sebelumnya, ya, guys. Ya, ini beda video, ya, guys. Ya, gue ambil. Yang belum gua putar requestannya ya Itu lihat cowok yang like-nya cuma 15 orang cowok yang komennya 26 Bantu like-nya lah cowok Oke-oke okay, okay. Bantu like share- share- share Oke okay. Oke okay, di sini kita Trot Trot Oke okay, kita hitung 4 9 anjir mana salah ketik cowok Malah 11 otaknya dimana Anjir 4 9 11 <laughs> Anjir otaknya digade ya guys ya <autHuh> Oke, okay, cuman kebaca 18 komentar ya, Guys, ya. Oke. Okay. Kang Maslinglung, aduh, gagal, Bang. As anjay. Lu gagal tapi kan bisa. tuh. harusnya lu kalau kalau request kan dapet Cok. Hmm, ya, telat. ya telat. apa-apa, Cok, telat juga. Oke, okay, kita cari lagi. Hampir tumbang, anjas. Ding ketika kayak gitu doang, Cok. Okay. Hampir tumbang bongkar 2M astagfirullah kita cari lagi hampir tumbang astagfirullah salah lagi sih ya sorry guys ini agak lama ya cha. cerot tadi bongkar 2M room jinji lu salah coi salah password coi sorry ads ya, salah password coi aduh lu gimana sih eh itu password id, ID yang gua bagiin coi oke okay, hampir tumbang tuh untuk kata kuncinya ya guys ya udah dikasih tahu sama bongkar 2M ya guys ya tuh cok Oke. Okay, okay. hmm, cat. Oke okay, sih Kanebo ini Kanebo dapat mulu ya, guys ya. Tumbang Dofu baru oh, burung ya, guys ya. Burung kapal 3, burung 3 ya, guys ya. Spin 100. Denyurnya di max bed ya, guys ya. Oke, okay, siapa takut, Cok. ngeri juga ya, Cok. Ini si Kanebo, Kanebo kering. Udah kayak kerupuk tuh, Kanebo kering. Oke. Okay. Di sini kita ubah dulu ya guys ya kecepatan speedernya kalau triple 8 auto DC coli tendang sama Leon. Jadi kita pakai 373 ya guys ya. Di sini kita memainkan max bed ya guys ya. Room sesuai requestan ya guys ya, 3 burung, 3 kapal. Gas 100. Tapi ini aduh skaternya gagal co. <coughs> sepertinya ditumbangkan ya guys ya oke ya guys ya cukup sekian terima kasih ya guys ya buat kalian silahkan request request lagi ya guys ya siapa tahu requestannya diputar sama gua, oke oke uh, see you next video bye